Dapat lagi Ya, Kita dapat Ikan teman-teman Wow Ikannya masih hidup nih Ini mulutnya Bergoyang-goyang Wah lepas. Kita simpan Kita dapat satu nih Nah ini ada anaknya teman-teman Dapat dua nih ikannya Jumpa lagi nih teman-teman Kali ini kita akan cari mainan lagi Wah ini ada Wadah kotor teman-teman. Ayo kita cuci dulu. Oke. Okay. Nah, kita lagi di pantai teman-teman. Ini banyak ombak teman. Ayo kita cari. Waduh. Wow. Dapat lagi. Wah. Ya, kita dapat. Ikan teman-teman. Wow. Ikannya masih hidup nih. Ini mulutnya bergoyang huh? banget Wow. oh, wow, Lepas. Kita simpan. Eh, hey, kita dapat satu nih. Nah, ini ada anaknya, teman-teman. Lupa nih ikannya. Ayo kita cari lagi. Huh? Ada kepiting lagi, teman-teman. Oh, awas. Ikan kepitingnya lepas waduh Ada ombak, teman-teman. cuci -teman. dulu. Eh, yeah, kita dapat tiga nih. Cari lagi. Huh? Ada lagi nih, ini ikan. Sepertinya ikan yang sudah kita dapat kemarin lalu lepas, teman-teman. Huh? Jangan-jangan ini ikan mainan, teman-teman. Ayo kita simpan aja. Ada lagi, Hup. ada lagi. Hmm. Sepertinya ini ikan yang kemarin hilang, teman-teman. Aduh, alhamdulillah, kita temukan kembali. Ayo kita simpan lagi. Wuh. Beruntung banget. Kita langsung dapat tiga udang nih teman-teman. Ini namanya udang teman-teman. Ada yang pernah makan udang. Rasanya uh -oh. sangat en enak nih teman-teman. Nah kita dapat satu. Dua. Tiga teman-teman. Yeay. Kita sudah dapat banyak nih. wow Beruntung banget hari ini. atau tahu masih ada mainan di sini. huh Wow, wow, keren Wadi. banget, Wadidang. Apa ini teman-teman? Sepertinya ini Brachiosaurus, yang wow. berwarna campur hitam. Iya, keren banget nih teman-teman. Cari lagi. Hup. ada nih. Apa ini? Di sini. Wow. Giginya tajam, teman-teman. Dia teman-teman. Seperti mau makan ikan. Ini kucing besar. <tuk> oh, no, no, no, no. Lagi. Ini lagi. Yay. Yay. Jangan sembunyi. <tuk> <tuk> dapat mainan sapi. Sapinya Gemuk, gemuk banget, teman-teman. Hmm, suara sapi kayak bagaimana? Hmm, nah, wow. kita dapat. Iya, yeah, ada lagi nih di sini. Huh? Dapat bebek, ya. Yeah. Angsa lagi, teman-teman. Banyak mainan nih di sini, terbawa ombak. Cari lagi. Nah, ini ada yang sembunyi yuk yup. wah oh ini ayam betina teman-teman induk ayam nih pak pak pak pak patak. pak pak pak pak patak. nah gitu nih ya kita dapat lagi uh, ini apa wow sekali dapat langsung banyak hmm, ini apa nih teman-teman mainan dinosaurus yang kecil-kecil dinosaurus t rex stegosaurus t rex lagi stegosaurus, stegosaurus lagi yang warna biru yeay Wah wow, kita dapat banyak mainan nih teman-teman hari ini besok kita cari lagi ya kita cari mainan di tempat yang banyak mainannya, teman-teman. Yeay, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa semangat cari mainan lagi nih, teman-teman. Yeay, dadah-dadah dulu ya. Dadah.